Okay guys aku dunia and welcome to the skip. So tonight aku nak buat satu podcast ni ialah my third podcast on YouTube. And aku minta maaf kerana aku tak tak ada kesempatan lagi untuk upload dekat um, Spotify. So topik kita pada malam ni is Alivera Rosa. Um it's been ten years or 12 years I guess. So cerita ni dah berlaku pada tahun like 2010, 2010 atau ribu, around 2008 sembilan 10 Lebih kurang. And cerita ni was happen in dekat rumah lama aku in Kekel. So actually rumah tu at apartment. Yelah kalau apartment Korang expect apa kan? Kena naik dekat tingkat atas. Through elevator ataupun lift lah. Kita kena naik lift. And then. Oh. Aku cuba nak remind balik. Aku nak ingat balik apa yang jadi. Buat tu kita. Hmm. Um, Ay, tak berapa ingat. Okey, macam biasalah. Okey, aku ingat. aku ingat. Okey, macam biasa. Abah aku, dia akan pergi kerja, naik motor. And setiap hari everyday, dia akan bawa motor dia naik ke atas. So, dia tak ikut rules lah dekat uh, apartemen kita orang tu. Kalau ikut rules dekat apartemen tu, kat residence tu, you need to put your motorcycle. Dekat ground floor lah So korang tak boleh bawa naik using a uh, Elevator Bawa pergi park dekat depan Rumah korang But bapa aku Lebih Orang kata lebih Yakin lah kalau motor tu Korang buka je pintu rumah Terus nampak motor tu depan rumah So ya yeah. Setelah hari yang dia nak pergi kerja. Dia pergi kerja. Macam biasa. Siap-siap. Bawa motor dia. Turun. Um, gunakan elevator. Ataupun lift. Turun sampai ke bawah. And dia pergi kerja lah. Itu apa dia buat kat tempat kerja. I don't know. cause I was kid kan at that time. And. Bila sampai. Time. Dia pulang. Uh, like usual uh, usually like usually his uh, brought his motorcycle uh, going up menggunakan elevator and somehow elevator to rosak rosak dia macam mana aku nak cakap Okey, dia dah uh, bila pintu tu dia dah terbuka kita Um, bring into the lift box kan. Kita bawa masuk dalam tu. And. Dia dah tutup. Dia dapat naik half. Saja. Uh, dia dapat naik half. Then dia stuck. Dia stuck. Then dia tak boleh bergerak. And. So ingat aku. Lift stuck almost 3 or 2 hours I guess. And. Aku rasa dalam tu ada lebih kurang tujuh orang. And hampir semua dekat dalam tu dah start uh, ran out of oxygen lah. So, dalam tu fully with carbon dioxide, dioksida lah. And bomba pun lambat sampai. Mujulah time tu. Abah aku dia ada bawa. Spanner. Dia punya. Kelengkapan spanner equipment semua. Dia kopak lah. Pintu lift tu. Itu time dah start. Nak dekat satu jam yang pertama lah. dekat dalam tu. Dia start kopak lift tu. Dan dia dapat tahan lift tu. And. Tak silap aku. Diorang matikan elektrik punya. Source lah. Because tak nak bagi Benda tu going lebih lebih lebih buruk lah and it's been two or three hours I guess and we all of the peoples dekat situ berkumpul dekat depan lift tu uh, tengok apa yang terjadi apa yang berlaku eh uh, orang lambat call bomba tak silap aku lah bukan sebab bomba yang sengaja lambat ke apa ke dia orang lambat call bomba so dah lepas sejam tu baru dia orang call bomba sebab mana tahu kita boleh selitkan sendiri kan uh, orang-orang kat situ boleh tolong Settlekan sendiri so end up kita call bomba and dalam 15 minutes macam tu bomba sampai bomba sampai dia orang uruskan lah uh, dekat segala marfan, apa uh, masalah tersebut lah. Dekat daripada dia punya source dia semula Everything sampai dia elok semula. Dan bila dah elok semula. Um, Alhamdulillah lah everything is going fine lah. Going okay lah. So, itu adalah satu moment yang unforgettable untuk aku and my family as well. I think podcast sampai sini saja ataupun kita boleh go through dengan another topics lah. Aku rasa pendek sangat kot. Pendek sangat dia. Yeah. Tapi tak ada topik. Okay. Kita go through our second topics is surau kosong. Okay, pada tahun 2013, uh, dekat residence aku tu, aku boleh katakan almost um, 70% is Indian. Eh, no. Ya, yeah, Indian. And 10%, 20% is Chinese and the last one is 10% for the last is Malay. Uh, kita are surrounded by... A lot of Indian lah dekat situ. So, kita tak ramai Malay. And kalau korang nak tahu, Surau dekat situ pun uh, hidup segan. Mati tak mau. Kejap buka, kejap tutup. Okay, cerita dia macam ni. Ini time bulan Ramadan 2013. And aku pun start nak pergi ke Surau lah. Surau pun... Time tu buka first time aku pergi Buka Aku ajaklah kawan aku untuk kita Solat sama-sama kita tunai Solat solat eh, jemaah dekat surau tersebut lah um, Kita pun Macam biasa datang ambil uduk Kita solat And the second day is Aku nak try lah pergi time subuh kan Kita pergi time subuh Aku pun bangun around 4, Around 5am And kita pun siap-siap lah. Kita siap-siap. Member aku tidur lah. Dia tak ikut lah. So aku pergi seorang lah. Aku pun gerak lah pagi-pagi. Tapi kalau korang nak tahu. Oh. KL ni kalau pukul 3, 4, 5 tu pagi. Mm, bukan pukul 3, 4, 5 lah. Aku boleh katakan 24 hour. KL cafe hours to KL tak pernah matilah. Time before COVID-19 melanda negara kita lah. Ah uh, before, before the COVID-19 pandemic ni Kuala Lumpur is the town never die. Tak pernah tidur, tak pernah mati. Daripada pukul 1 pagi sampai ke pukul 12:30 malam ada saja orang. So, aku bangun pukul 5 pagi tu. No worries lah kalau aku keluar seorang-seorang pukul 5 pagi tu kan. Aku dah jadi 3. Kita keluar sampai... Eh, kita keluar. Kita pergi ke surau tersebut. And kita expect surau buka lah kan. Uh, aku sampai surau pun 5.30 macam tu. And subuh is around like um 5.45 uh, or 5.50. Something like that. And... Kita pun dah sampai dekat situ. Kita tunggulah like. 20 minutes. Kita tunggu kat depan tu. And. Aku expect akan ada. Imam ke apa kena datang untuk buka. Pagar dan buka pintu. Untuk. Kita buka surau tersebut kan. And. Yang. Disappointed lah. Is. Disappointment is. Like. No one. Datang dekat situ. Untuk. Open the gate and open the door For Muslims To solat dekat situ lah And It's very menyedihkan Sangat menyedihkan Untuk kita sebagai seorang umat Islam uh, Kerana surau kita pun Waktu itu Surau kita pun dah tutup Tak buka, hidup segan, mati tak mau. Apatah lagi pada zaman-zaman musim-musim pandemik COVID-19 ni kan kita tak dapat nak solatkan solat di masjid, di surau dan sekarang kita rindu sangat we are really miss untuk kita solat di you know, dekat masjid, surau pada baru-baru ni um, hari raya ideal dah kita tak dapat menulakan solat di masjid kita tak dapat menunaikan solat jumaat setiap hari jumaat kita dah rasa tapi jangan disebabkan itu kita berjauhan daripada agama kita daripada pegangan kita tetap pegang teguh genggamlah ia seperti bara api lah menjagalah agama kita sendiri jagalah ketaatan kita pegangan kita and insyaallah malaysia akan pulih mungkin dalam masa-masa yang terdekat masa-masa yang akan datang Aku pun mengharapkan sesuatu yang baiklah untuk Malaysia. Yang apa yang berlaku di negara Brunei Darussalam, kita patut contohi mereka dan you know, kalau mereka boleh, why don't we? Kenapa tidak kita? So, insyaallah doakan yang terbaiklah untuk Malaysia. And so for those of You guys um don't forget to follow the rules follow the sop uh, standard operation procedure like always force your hand uh use the sanitized hand sanitizer always wear your mask when you're going outside and yeah control the social uh, distancings, like at least uh one meter gaps so yeah don't forget to subscribe like comment and share uh Support kita orang. Kita orang lagi ada 100 Subscribers untuk kita dapat 2k Subscribers and yeah aku Lalu saya escape in house. Peace. Assalamualaikum Bye bye